oke okay, bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah lama ini tidak update lagi bos nah, lagi sibuk bos biasa bos lagi ini berkreatif di bidang hidroponik ternyata hidroponik itu bisa buat di kamar nah, ini P16 update terbaru nah, ini paket-paketnya ipa dua ini buat kalau ngerubah selang fleksibel ini bawah ini pakai selang input output nah yang ada selang ini ke pompa ya pompa celup yang ini outputnya jadi kalau input yang ada seratnya dua ini masuk ke kanan ke kiri bisa bebas dari box kanan kirinya tidak kelihatan Nah, ini buat top-dops ke tank akuarium 2 buat ke ini nanti tinggal dimasukkan saja diselipkan seperti ini nanti nempel ke kaca buat kuncinya oke okay. itu aja coba dulu nah ini input outputnya yang selang bebas mau atas mau bawah saya biasanya kalau buat dari pompa masuk ke paling bawah dulu nanti outputnya paling atas Nah, ini bos desain P16 terbaru. Ini P16, ini P12. Update terakhir. Back 200 liter, 150. Beda tipis lah desainnya. Oke. Okay. Ini depannya. ya dua power. Oke. Okay. Dua power nya 20 ampere, jum-jum, nah, 20 ampere, 2 biji. Tapi sistem tetap ya law ya untuk 24 jam nonstop. Kalau mau dipakai, model ini kemarin ada di medan nih, 150 liter, dia dipakai 160 liter dalam 11 jam batangnya bisa 27 oh mungkin dia lagi sirkulasi udara ruangannya saya lihat di di apa ulasan itu dia ruangan terbuka makanya saya bilang itu 150 hitung pahitnya aja bisa kasarnya di suhu panas aja siang hari gitu ya bisa handle kalau misalnya di siang hari dia bisa handle di apa, di atas kapasitas 150 liter atau 160 atau 200, nah itu berarti dari sirkulasi ruangannya bagus itu, jadi biarpun suhu ruangnya panas tapi kayak medan kan saya tahu tuh suhu, pasti suhu ruangannya pasti panas, karena di sirkulasi ruangan terbuka agak lebar lah, jadi bisa handle sampai 22 derajat saya lihat itu. Dalam satu hari Saya hitung pahitnya 25 derajat lah Dari spesies 50 Tapi dia menggunakan 160 liter Tapi bisa suhu di 22 nah, Saya bilang tuh sirkulasi ruangannya bagus Kedua mungkin apa Posisi tempat boxnya Ini ngasih jaraknya Saya lihat di fotonya bagus Jaraknya jauh Tidak terlalu mepet ke dinding nah, Itu bagus Hasil kerja salju es Ini kan nama perawatan jadi butuh sirkulasi yang lepas tidak ketahan itu anginnya nah masalah orang eh, mau ambil ngetes cara-cara settingnya simpel sekali ya yang ini ini off eh, ini on ya saya jadi coba onnya di 27 7 ini ini, ini onnya kalau yang ini off nya nah, kalau mau off nya tinggal tinggal pecah ya tekan terus nah dia berarti ngurangan kita naikin ke kanan tercepat itu ya saya bikin off nya di 10 misalnya Misalnya itu. oh udah klik hilang, Kita pencet sekali Berarti Off nya di 10 jajat. Nah kita cek lagi On nya di 27 Itu aja Jadi kalau mau mau Staying off Sebelah kiri Eh on Sebelah kiri On sebelah kanan Tapi kalau misalnya Oh berarti saya mau naikin nih Aku tekan terus Tekan terus Nah dia akan naik ngurangin ya ke kiri tombol kiri gitu cara caranya nah ini ada salah satu ini kan bonus ya pipa L pipa L ini tidak support dengan selang versibel jadi kalau pipa L itu fungsinya untuk ngerubah karena mau dirubah ke pipa kanister atau pipa pipa ini mungkin pipa L ini untuk merubah menggunakan pipa anister ya untuk pipa kayak gini nih keras. pipa anister atau pipa planio per lah nah, tinggal masukin ke sini kalau pengen ganti selang selang ini bawaan dari saya nah, jadi jangan pipa ini dimasukin ke selang ini jadi ya, kendor ini mah hanya bonus pipa L untuk kalau mau dirubah selang fleksibel ke pipa gitu bos oke bos ya ngerti ya bos ya fungsi pipa L ini nah nanti selang ini kalau ini pipa jadi dipakai ya jadi nanti <coughs> yang ini ke pompa celup yang ada ujungnya yang ada selangnya yang ini ke kebok dua kanan kiri cara pemasangannya gitu aja terus <tuh> nah ini ini anggapnya pompa ya jadi fleksibel nanti masuk sini nah, gitu. nah kan masuk dia udah ukurannya setelah pompa celup gitu, bos dan 16. Nah, ini pipa L untuk kalau ngerubah. merubah, ini bonus ya, bukan buat dipasang kalau pakai selang ini. Jadi pipa L ini untuk merubah ke pipa L nah, model Regina Kalau tidak suka pakai selang, ada orang, -orang yang suka pakai pipa, yang bukan saya kasih bonus pipanya. Untuk bisa digeser-geser gitu kan. Selangnya nanti kan bisa dibentak bentuk gitu kan. Sesuai dengan tank akuarium. Oh ya ini bos. Saya kasih bocorannya yang buat hidroponik. Yang buat hidroponik. Ya. Saya mau bikin ini jangan sepuluh. Ini dua lima. waktu lagi orang ini. ini sudah di order lagi nih Tokopedia P16 nah nanti ikut jual hari ini saya curi eh SMP ngetes kualitas nah ini P12 yang terbaru ini juga udah ada yang order nih karena saya keterkaran karena stoknya terbatas ya depan buatan publik ini manual jadi saya kemarin juga fokus di bagian hidroponik pengembangan. Nah, pengembangan hidroponik kalau yang ini modelnya begini nih kalau nah, sama lah. Berat tipis dengan P16, boxnya lebih besar P16 pikir. Tahu output outputnya sama. sensornya kurang nempel ke bodi jadi agak nggak bisa off itu nggak masalah sensor kan fungsinya cuma ngecek air oke itu saja bos ya saya terlalu mepet yang PN6 saya matikan dulu selalu terlalu metet ke ding ini nanti hasilnya kurang bagus ini hanya menyentuhkan itu ini 12 nya nah itu bos nah ini bocoran bos untuk hobi hidroponik ya yang buat di kamar ternyata lebih tanaman apapun bisa hidup bos pakai lampu glow Lampu LED Yang menggunakan Lampu LED Di kamar Ternyata tumbuhan apapun bisa Tumbuh Terus uh, Hidroponik itu ya karena, karena saya lihat tadi itu di Penghobi ini Di Penghobi anak-anak itu kadang kreatifnya Lebih mantap ya di bagian Hidroponik saya baru tahu hidroponik itu di kamar itu lebih cepat dibandingkan nanam hidroponik di menggunakan matahari Ya saya bilang saya pakai prediksi yang emang benar juga ya kenapa salah kecepatan apa namanya perkembangan hidroponik di kamar menggunakan lampu dengan menggunakan matahari Kenapa lebih cepat di kamar karena matahari cuma dari jam berapa ke jam sampai sore udah open kan, perkembangan untuk nutrisi kan nah jadi paduan anak-anak itu saya cek ya saya pengembangan itu dengan anak itu hidroponik jadi perpaduan antara lampu pengganti matahari itu apa dengan nutrisi itu bisa bermain jadinya bisa bermain nutrisi dari air itu kan dari panas ruangannya panas lampu lednya itu dia merata itu kanan kiri itu kena jadinya dia on terus jadi nutrisi terus bekerja makanya lebih cepat apa namanya dibandingkan dengan sinar matahari di luar karena on terus kan nutrisinya bekerja terus karena kena panas daun itu terus berkembang terus perpaduan chiller air saya bertau P2 itu di dalam kamar bisa ngehandle ya hidroponik itu ya, di lampu itu atau P12, P16 gitu kan gimana gimana apa namanya paralon hidroponiknya itu ya. Ternyata mereka itu menanam ini jadi tanaman herbal itu lumayan harganya mahal terus tanaman-tanaman hias itu bisa hidup di Droponix juga mulai tergiur jual dengan hasilnya mereka jual itu per akar itu misalnya 200 ribu. tahu saya kan Droponix menghasilnya di ya di bidang pohon sayur sayurannya salad itu ya antara 5.000 ribu, ribu, ya kan. Ngerti karena generasi muda ini lebih pintar mengelola mengelola apa? hasil yang bisa di kamar pun bisa hasil jutaan ternyata mereka itu menggunakan tanaman herbal saya bingung harga satu akar sampai 200.000 tanaman apa saya bilang oh ternyata tanaman ini dia bisa ekspor-impor makanya saya bilang waduh anak-anak Indonesia ini sebenarnya pinter pintar saya bilang karena saya penasaran saya oh, belajar hidroponik dipakai lampu Ya, di grup anak-anak ini so, suruh kembangin ternyata ya benar berhasil jadi perpaduan antara lampu dengan chiller dengan nutrisi itu bekerja biasanya target grownet 30 hari ini 25 hari ya udah bisa bisa rasa panen gitu ya di subur jadi cepat sekali jadi si panas itu rata gitu bos si tumbuhan itu jadi tidak kebuang gitu ya si, si panas lampu LED itu dengan si nutrisi dinginnya itu jadi bermain dengan chiller, dengan chiller. Jadi kalau, kalau panasnya airnya dia bisa di on chiller terus ya. Jadi nutrisi itu bekerja terus matahari lampu itu bekerja. Jadi pertumbuhan itu cepat. Nah, terus ada lagi bocoran anak, anak bisa katanya sekali panen itu bilang, eh harga jutaan, maka saya bilang apaan itu tanaman apa yang harga jutaan nah, dalam dilematis saya paling pikir ditanam ganja atau heroin kali kalau <laughs> di dalam kamar itu kan bisa aja ya harga jutaan itu janganlah. Nah, yang penting mah tanaman herbal herbal itu ya, emang banyak lah di parma-parma ya obat-obatan dokter itu pasti membutuhkan ya apalagi model yang sulit di tanaman hidroponik itu kan kadang-kadang yang -kadang kan ya menggunakan apa cuaca kan. kalau di luar itu kan kadang-kadang enggak -kadang stabil beda dengan di kamar kenapa di kamar lebih stabil jadi tanaman apapun -apa bisa hidup ya karena bermain itu bermain suhu suhu ruangan lampu cahaya matahari dengan nutrisi killer Nah, terusnya nutrisi, nutrisi air, kandungan air, terus perpaduan suhu airnya, chillernya, ya gitu. Nah, itu kalau bisa eh, subscriber ini, youtuber ini kreatif nih. bentar lagi nih udah hampir dapat iklan nih, seribu nih kalau dapat iklan sudah hmm. mulai gratis gratis nih bagi ilmu, bagi ilmu. karena saya akan bagi ilmu di bidang pendingin ruangan terus di bidang servis-servis lah saya bagi-bagi kalau ada dana iklannya ya ini sebentar lagi nih tinggal berapa lagi nih kreatif tinggal sekitar 50 lagi lah orang Cuma sebentar lagi udah dapat iklan saya akan bagi-bagi hasil pendingin ruangan aja kalau chiller kan tidak bisa dibagi ilmunya karena ada yang terusin penghasilan untuk saya juga dengan yang lainnya yang bagi pemasaran Nah ini Mode apa nih, tempat cuk Yang merubah Ini udah saya udah mulai bagi-bagi mau -bagi nanti saya bagi lagi itu ada waktu Oke itu aja Untuk P12 P16 Saya mentok baru di P16 Produksinya Itu aja bos ya P16 dan p ini Input-inputnya bebas Sama aja Bisa ini tidak beda jauh Oh iya Saya bikin ini On nya di 25 Cara, cara ting ya Sekali lagi Ini On ini off Sekarang saya mau Setting dulu On nya on ya, saya setting, tekan sekali, eh tekan kan 25 nah, berarti saya mau naikin di berapa, misalnya 2, 27 nah, saya tekan terus terus, nah dia naik buat uh, kelebihan, nah ini ngurangin ini ngurangin 27 nah, udah, diamkan jadi, saya cek lagi ya, tekan sekali sebelagian on nya nah, 27, kan jadi nanti kalau mau di Tekan kiri, tekan terus sampai angkanya nanti berubah kayak tadi nah, Saya cek lagi, 27 tekan sekali itu untuk ngecek aja itu Kalau untuk rubah harus ditekan terus nah, Kanan uh, op. op Kalau ini Op 40, berarti kita coba Opnya di Misalnya di Opnya tekan terus op-nya di misalnya di 20 20 derajat 21-21 derajat nah sudah 21.021 di selikutnya. Nah, oke okay. jadi gitu ini ini op ini on nah gitu kan ini tadi udah dingin jadi nunggu si suhu naik ini karena sensornya deket-deket Jadi sensor itu deket freezer F. Jadi nanti isinya pipa ya Pipa selang selang input output ya kan Nanti kan itu ini, kan, ini alat pendingin Di dalam box ini alat pendingin ya Alat pendinginnya nah, Ini jangan nah, Jadi ini selang anggapnya selang 2 dua. Selang 2 selang dua input masuk ya nah, ini di dalam tengah ini kan box pendinginnya Nah, di dalam itu ada sensor dan nanti sensor itu kena air karena ini tidak kena air jadi dia bisa kena uap uap dingin salju esnya itu di dalam box sensornya kena jadi kalau ada kena air sama aja hitungannya jadi nanti air yang panas itu masuk ke salju es nah salju es kedorong keluar dinginnya terus berulang -ulang sampai titik suhu yang diinginkan itu wash nah ini misalnya tadi udah off tuh nanti si dinginnya itu menguap kebuang buang nanti dia mengu dinginnya udah kebuang semua dia suhu ini dia akan naik lagi on itu oke was. cara setting settingnya ya tadi tadi stok terbatas ya kalau p 1216 16 eh, karena prakitnya agak rumit karena desainnya saya juga kemarin tuh lama nggak update desainnya tuh p 12 P16 itu dirancang lagi agak lama Terus kedua berhubung hidroponik pengembangan Pengembangan hidroponik itu ternyata ada susah-susah juga ya, Saya juga tertarik hidroponik itu menghasilkan jutaan juga ya ternyata Pikiran saya cuma menghasilkan salat gitu ya saya sayuran aja yang harganya cuma 5000 5600 Ternyata mereka bisa ekspor ya generasi-generasi muda ini menghobi aku apa hidroponik itu bisa menghasilkan satu akar itu yang harga 100 ribu 200 ribu Wah, saya bilang, hebat juga ya tanaman bisa hidup tanaman luar negeri di hidroponik di dalam ruangan kamar ya, itu aja bos tinggal kembangin oke bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau mau ada pertanyaan tentang hidroponik boleh bagi-bagi ilmu -bagi saya juga lagi pengembangan untuk tanaman-tanaman tumbuhan tanaman luar negeri Ternyata Bisa tumbuh di dalam Kamar gitu ya Tanaman hidup do di dalam kamar Ternyata bisa bos Asal bermain dengan Suhu ruangan, eh lampu led Penghenti matahari dengan nutrisi Dengan chiller Nah itu Pernamaannya lebih cepat Menghasilkannya juga lumayan Mungkin kalau ada yang lebih Pinter dari tentang hidroponik dari saya, eh, dari, dari pengalaman yang saya lagi cari, boleh bagi-bagi ilmu -bagi lah Kayak lumayan nih, tumbuhan hidroponik di dalam kamar, tanaman-tanaman luar, bisa tumbuh gitu lah cakep, mahal lagi gitu. oke, terima kasih, Assalamualaikum Wr Wb salam sukses penghobi